ini tingkah abang L nemenin bundanya Bukber Mamayu Aduh Masya Allah Kelucuan keaktifannya abang Fatih Saat menemani bundanya Bukber Bersama geng Mamayu Lucu banget bersahabat ya, aksinya Aduh, Masya Allah Ini memang selalu bikin kita bahagia Apalagi melihat ketawanya Aduh Masya Allah happy banget ya warga Konoha Yudo akan juga untuk abang Fatih, mudah-mudahan Selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan menjadi anak yang saleh Seperti yang diinginkan oleh orang tuanya, amin Kita simak juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan di antara dari akun Detik Kurniawati22 Masya Allah, abang pinter banget sih, nah Aduh, masya Allah banget ya Emang makin hari, makin pinter Makin saleh, makin menggemaskan Luar biasa, abang El Kemudian, juga pesawat berikutnya di sini ada Tutiya Momen, portrait Ivan Gunawan, dengan Mak, Mak Leslar. Masya Allah, terima kasih banget ya kepada Lesolovers yang tentunya menyempatkan hadir ke acara Ivan Gunawan. Walaupun tentunya kita mendapatkan kabar, Bunda Lesi Kejora tidak bisa tampil dikarenakan sedang sakit, hanya doa terbaik untuk kita semuanya berikan Untuk Bunda Lesti Bismillah, mudah-mudahan Bunda L Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Mudah-mudahan Bunda Lesti Tentunya cepat sembuh Amin Untuk selanjutnya persahabat Kita juga mendapatkan Tentunya kabar terbaru Malam hari ini persahabat ya. Ini langsung dari Kak Mary Begitu banyak tentunya pertanyaan Persahabat dia ya. Cimer dedek katanya lagi sakit tipes ya, soalnya nggak jadi tampil di acaranya Kak Igun. Maaf banget Ci ini mah kalau boleh tahu gimana keadaannya sekarang, apa dirawat di rumah atau di rumah sakit. Soalnya kita khawatir sebagai fansnya. Masya Allah. Begitu khawatirnya para fans. Dengan tentunya kondisinya Bunda Lesti yang belum kita ketahui. Namun kita mendapatkan jawaban dari Cik Mer. Di situ Cik menjawab, Udah di rumah sakit sekarang. Minta doanya ya supaya dedek cepat sembuh. Amin. Masya Allah. Ini informasi langsung dari Kak mary para sahabat. Bunda Lesti sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Minta doanya saja buat kita semuanya. Sama-sama yuk kita doakan buat idola kita. Bunda Lesti kejara mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim tentunya pulih cepat sembuh dan sehat kembali amin begitu banyak doa para sahabat yang diberikan di dari Instagram putih bilar. syafakillah bunda dikejarah, lekas sembuh sehat kembali amin ada juga tanggapan dari UMDAR ya Allah syafaallahu bunda les semoga cepat diangkat penyakitnya bunda les sehat dan pulih seperti sediakala amin ya robbal alamin ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Putri Ayu 12619, Amin semoga cepat sembuh. Kalau tipes biasanya makan cacing. Kalau aku sih cepat sembuh dan banyak istirahat aja. Ke banyak saran, banyak doa, dan tentunya dukungan dari orang baik, orang yang tulus, mensupport dan mencintai idola kesayangan kita. Mudah-mudahan bersama kita mendapatkan informasi terbaru dan tentunya kabar baik dari idola kita Lesti dan Billar. Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.